Oke teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Lamsadi di sini di Al Jaya teman-teman Omong sedalam seduniaulana uh, Muhammad Oke okay. uh, sebentar lagi di ruang kelas Al Jaya ini akan ada salawatan uh, yang mau kami expose atau kami review adalah speaker Speaker dorong yang jarang sekali digunakan, kecuali di masjid-masjid, tapi ini masih digunakan secara keliling seperti di sini untuk selawatan yang uh, sebulan sekali atau sebulan dua kali dan pindah-pindah. Nah, kali ini yang akan kami review itu adalah satu speakernya, kedua power amplifiernya, uh, mungkin tone nya juga, dan mikrofonnya seperti itu, dan kualitas suaranya, teman-teman. Syukur-syukur, nanti kalau orangnya yang punya ini eh, mau powernya itu dioprek atau diperlihatkan dalamnya. Kalau mau ya, kalau nggak mau ya kita lihat saja cara pemasangannya dan instalasinya. Dan ini seolah cukup unik, suaranya juga cukup bagus menurut saya. Seperti itu temennya. Oke, kita tunggu orangnya. Mudah-mudahan segera datang dan acaranya bisa segera dimulai karena ini bulan puasa. Ini cagaknya eh, dari bambu Cagaknya masih dari bambu ya ah, Itu cagaknya nanti eh, dipasang di situ seperti itu Ini tingginya kurang lebih eh, berapa meter ya kira-kira Satu, dua, tiga, ya enam, enam meter, lima sampai enam meter lah teman-teman ya Oke, kita tunggu dulu orangnya ini kami di Sekretariat al kolam Jaya. Yo yo yo yo yo. Yo yo yo yo kejar lagi. Yo yo yo yo yo yo kejar lagi. Kejar-kejar kejar-kejar yo yo yo yo yo yo. Teman-teman datang ini orangnya, ya. Ya. Kita lihat. Ya. Nanti kita bantuin. shooting Wi Gulilik. Pemasa ke YouTube. <laughs> Oke, okay, sambil ambil tripod, sambil nunggu masang. Eh, hey, pati pati masuk dulu YouTube, <laughs> ya. Masuk, masuk, masuk. masuk ke YouTube, Ibu Leninga. Eh, ayo, eh, di dalam okay. ya. Ini yang kita lihat, ya, powernya teman-teman, kalau power apa bisa lebar nikah bisa sangguna lebar oke okay, teman teman ini menurunkan power eh pati, pati. kita akan masang nanti masang ininya apa eh, speakernya. Ya, ini Pak Sunan, tapi bukan Sunan Kalijogo. <laughs> ini speakernya mereknya apa nih? Kata nih. Apa? Cor." Cor. Nah, ini speakernya, speaker lama, teman-teman ini, tapi suaranya boleh diadu. Iya, <laughs> membukanya pakai gigi. <laughs> <laughs> aduh malah kiri gigi oke ya pakai gigi lagi ya. kita akan taruh di sini ya kita akan lihat proses pemasangannya Cari tempat dulu, ya. Oke, teman, teman saya mau bantuin juga. Ini rambut taruh ini agak miring-miring ini, karena memang tanahnya tidak rata di sini. Apa nak? Eh mau kemana? Sabas, Ke sabas. Ya, ya ini kalau kerja sama anak ya gini. <guluh> Ya, kita lihat proses pemasangannya. Mengikatnya bagaimana? Oke, kita lihat. Pak Sunan dan Bapak Putra ini sedang mengikat. Ya. Ya, diikat. <laughs> Sok Youtube nih kali. dekat, okay, kita nah. nah. lihat cara menyambungnya nanti di paralel atau di seri nah. nah. nah. dekat dulu pakai karet, dadah dadah nanti dadah dadah, dada. halo halo halo dadah, mana lagi dadah dadah dadah, ada Pikirnya yang dipasang dua buah speaker, satunya menghadap ya kalau sekarang ini saat yang sebelah menghadap ke atas, ya, sebelah menghadap ke bawah. Nanti ini mungkin menghadap ke barat ke timur, eh, membujur ya, sejajar eh, uh, dengan jalan raya. Uh. mau kemana? mau kemana? mau turun? Oh, baby so YouTube nih ka? Ka Amerika nih kak nggak ya, semakin Amerika. <laughs> terkenal eh, Bapak <laughs> e, abi, ya Bapak Sunan. Eh jangan miknyain Abi itu. Ya jijik jijik ya. Ya jijik. Ya proses mengikatnya lama teman-teman, tapi hasilnya kualitasnya tidak akan mengecewakan khusus salawatan. Oke ini akan dinaikkan. Eh ya, Tunggu dulu tunggu dulu. Pati diam pati diam pati diam. Oh masih masang kabel. Ya. Dikat dulu biar tidak ketarik. Dekat ke. Apa namanya ini? Yang ya. Ya. B. Hmm b. Ya, Pak Sunan Ahli, speaker iya, Fatih diam. Lah, Fatih diam tuh hanya dipelintir, dilipat-lipat nanti bunyinya nggak kalah dengan yang build up. Diam, iya, diam Yang satunya, oh ini Seri iya, sebelah-sebelah teman-teman ndak disambung ternyata satu speaker satu jalur mati ya satu speaker satu jalur ternyata berarti power keluar dua nih balik lagi di powernya keluar dua ya ini mereknya toa memang yang paling banyak kan beredar itu toa yang paling asik ini saat menaikan teman-teman. Umi, ya tunggu tunggu tunggu tunggu. Yang kedua, ah masih digali. Sabar kamu okay. nih, melihat ini jauh eh Eh diam, Fatih, Fatih. eh diam, diam, diam, diam, diam, diam, diam, diam, Yuk, yuk. diam, diam, diam, diam, diam, diam, diam, diam, di situ. Balik diam, balik diam, Hai Tidak... Hai ngagu korsen apa mund lagi korse Eh, hehe diam-diam eh he. Hai sama Mbak itu samabak itu Mbak Itung bamba itu, Nak. Itu. Aduh, diam, Nak. Bi. Ya. Ah. tinggi, teman-teman. Awas jatuh. Saya hanya bagian merekam. Awas jatuh. Itu tingginya segitu, teman-teman, ya. Kelihatan, ya? Di atasnya genteng, berdua, berdua, bapak Sunan dan oh. bapak mertua, ya. Yeah. Oh. Oh. Yeah. oh, buka genteng, oh. woi susah ya. Yeah. Oh, ya, ya, wow, diam Ya, saya keganggu. Ah, iya, ah. oh oh, halo halo. Oh. Ah. Oh. Kabelnya. Kabelnya, <tuh> kabelnya. Iya, <laughs> yeah, yeah, yeah. itu hasil yang maksimal ya. Ini, eh, ini termasuk cukup rendah teman, -teman ini. Ya, yeah. kok gitu kenapa? Kenapa? Kenapa? Uh -uh. eh, oke. Okay. Ini sponsornya, ah, ah, <laughs> ya, ah, sini dulu. Ah. Pak Sunan. Menyiapkan itu, saya menyiapkan listriknya. Saya taruh di sini. Aduh, saya akan memasang atau menginstalasi. Untuk listriknya. Ya, kita tarik ke sini, ikat ke sini langsung ke atas sini. Ya, ya. oke, lumayan. Odi, bapak nika. Nggih, Pak Sangrogi buru. Ya, Pak Sunan merapikan. Oke, sabar, teman-teman. Ini kabel speakernya yang tadi sama Pak Sunan akan diinstalasi atau di setup atau digabung dengan powernya. Kita tunggu aja. Kita tunggu di sini. Sabar menunggu. alatannya cukup sederhana meja sekamah nih oke okay, bon ini pula nanuh ya eh, bro bahkan itu tanpa meja nih gak? <tipas> yang lagi? ambil tinggal kabel kok kening ini nih kak oh. iya mbak, gulup anak apa, macet? iya mbak ini powernya sayang, tidak bisa dioprek. Ya, tuh tone kontrolnya ee, uh, ada tiga volume di tengah ini, Amit, ini tumpulan apa nih, kak? sini, kak? di sini, kak? mau marah nyingin, kak? oh, volumenya, teman-teman mau di tengahan volume juga, kak? Oh itu volume yang kanan dan volume yang kiri. Ya, yang ini volume, yang ini volume itu tune control Peralatannya powernya seperti ini diinstalasi langsung ke DVD atau VCD player. Ya, ya, DVD atau VCD playernya sudah menyala. Langsung disambungkan sama Pak ini. Pedang. Ya, eh, pedang. Ya, belakang seperti itu. Sayang ini agak sulit posisinya. Langsung dimasukkan saja sama Pak Sunan. Oke. Mengambil microphone untuk cek. Katanya orang sini cek. Make Halo, halo Oh, ini saja yang Ini masih yang sebelah yang dipakai. Ini Pak Sunan sudah ngambil mikrofon. Kita akan sambil mendengarkan teman-teman. Oke, diinstalasi. Cek dulu satu. Ya, Sembari berkeringat Oke okay. Ya Dipasang lagi yang sebelah Jadi teman lagi? Apa? Ini Ya Ucut balik Ntar ini gak Oke okay. Dalamannya kurang lebih seperti itu, bisa ditip dikit Ini trafo yang ini oh yes. Kalau sudah nyala begini teman-teman Oke Ada apa? Ada apa? ini lagu pon? ini lagunya khas <laughs> khas bapak bapak solawatan hehehe <laughs> ini, <balik. laughs> ini muter lagu atau musik lagu Ida Laila ini nanti ketika muter lagu atau musik saya akan sambil ngomong teman teman khawatir karena uh, copyright seperti itu Pes itu setting gantung kontrolnya teman-teman bisa lihat. bisa playernya. Alatnya cukup sederhana seperti ini. Tapi suaranya tidak kalah dengan yang profesional. Woi ngaji dulu. Ini masih ngaji. Kita akan dengerin. Oh, India. India. Ini India ini. Ini India India. India. India. India, India teman-teman. Ini suaranya India Oh asik kan Ya yeah, India Saya pakai Youtube Saya pakai Youtube Wah ini India teman-teman Saya kalau tidak ngomong Khawatir Kena copyright Kalau kena copyright Wah susah nanti ada masalah hukum di, di dengan ini suaranya cukup datang teman-teman ya uh, bahkan bassnya juga agak ngebas ini sih. tapi asik lah menurut saya seperti itu oke okay, teman-teman uh, demikianlah ulasan singkat kalau lama-lama khawatir kena uh, copyright di, di musiknya ya oke okay, terima kasih kami ucapkan semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dunia dan airat Sayang, kami belum bisa nge-pray Yang ini rangkaiannya seperti apa? Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi